Ada sambaran Ini dimakan pula udah ini Tinggal kita tarik aja ini Bismillahirrahmanirrahim eh, Tinggal kita tarik aja nih. Hmm, Strike bos hmm. Besar apa kecil yang bos Wih lumayan bos lumayan bos bos streak pertama ya walaupun enggak kelihatan dimakan ya tadi Bos nggak apa-apa yang penting udah streak kita Oke kita lanjut salam satu Allah mantap